Mangat pagi saudara. Kali ini akan saya menerapkan eh, teknik pengutipan berondolan yang tidak biasa ya. Pada umumnya eh, berondolan berondolan yang ada di ketiak pohon kelapa sawit itu tertinggal, tinggal dan biasanya kita mengutip dengan cara manual. Kali ini ada teknik yang simple tapi sederhana yang akan saya berikan ilmunya sedikit mengenai cara mengutip rondolan yang ada di ketiak di ketiak kelapa sawit caranya simpel saudara kita hanya memerlukan garpu dan nanti kayu kayu itu nanti akan saya uh, gunakan sebagai gagangnya kemudian uh, garpu ini akan saya bengkokkan seperti ini nanti akan saya bengkokkan garpunya uh, akan saya ikat dengan uh, di gagangnya sehingga uh, garpu inilah nanti yang akan mengambil berondolan jadi seperti e, mengambil di ketiak-ketiak kelapa sawit sehingga kecenderungan apabila kemotif berondolan itu menggunakan garpu tangannya tidak akan terkena duri kelapa sawit atau duri terlepas. teknik ini sederhana, simple dan jarang digunakan padahal ini sangat berguna sekali e, dari hasil beberapa percobaan dengan karyawan saya yang khususnya bagian putih berondolan tangannya selalu terkena duri alasannya seperti itu sehingga berondolan yang ada di ketiak selalu terkenal tapi dengan menggunakan ini rata-rata berondolan yang ada di ketiak itu terambil semua karena karyawan itu tidak lagi mengeluh tangannya terkena duri tapi ini yang inilah yang nanti akan mengambil berondolan itu Panjang tangkainya tergantung tinggi kelapa sawit ya saudara. Bisa satu setengah meter, bisa juga dua meter tergantung tingginya kelapa sawit. Ya, untuk eh, teknisnya akan kita lihat di video berikutnya. Semangat pagi. Ini adalah berondolan yang sudah kita kutip sebagian berondol mengandung minyak yang sangat tinggi sekitar 50% sehingga wajib dievakuasi keberadaan berondol di pohon atau di ketiak harus segera dikutip dalam pelaksanaannya sering terjadi kendala dalam pengutipan pada saat mengutip sering terkena duri pelepah dan pada tempat tinggi atau tidak terjangkau seringkali brondolan tidak terkutip hal ini bisa mengakibatkan rendemen atau OR bisa terkoreksi saat ini saya memperkenalkan cokeran yang terbuat dari garpu dan bambu kami membuat beberapa jenis ukuran yang tangkainya panjang setengah meter, satu meter, dan satu setengah meter Panjang masing-masing tangkai tergantung tingginya pohon kelapa sawit Cara kerja alat ini adalah menghindari tangan luka dari duri-duri kelapa sawit Untuk sawit yang tinggi bisa digunakan dengan gagang sepanjang satu meter Cara penggunaannya seperti yang di video ini sangat efektif dan efisien Teknik yang sederhana ini sangat berguna bagi karyawan pengutip brondol, Sehingga tidak ada lagi kendala dalam pengutipan berondol Apakah itu kendala terkena duri atau kendala pohonnya terlalu tinggi Untuk itu sebaiknya saran saya gunakan teknik seperti yang kami buat ini Karena tingkat keamanannya yang sangat tinggi banyak karyawan yang senang menggunakan seperti ini setelah berondolan jatuh dari ketiak sawit lalu kita evakuasi semua berondolan yang ada di piringan lalu berondolannya kita kirim ke pabrik semoga ilmu ini berguna nantikan video saya selanjutnya